masakan ala taiwan guys tapi enggak tahu ya ke 不勇犯 Kan, saya siasat, nah, tuh ini, ini sama ya, kalau kayak nasi uduk <laughs> 哈嘍,小萌。 <laughs> Tapi banyak yang suka, loh. Tentu, mah, kalau enggak, enggak, enggak, enggak, enggak, enggak, enggak, enggak, oke okay guys sekarang tinggal tinggal bayar ini berapa okay, yeah.